Rp240.000 kalian bisa dapat bagi yang berenjuk ini banyak, banyak hampir sama dengan Uniqlo tapi lebih tebalan sedikit panel ini ya Noh ya, ini jaket semua guys. Harganya berapa nih? Nah jaket semua. Salah sama kita. Eh ketemu Aku dia. Cari, cari, cari. Oh ketemu di Prayogi di sini cari yang guys. Yakin, di mana ini? Oh, hey, Gimana bu? Per per pertama iya, kan. pertama kali kau keliling. Di pasar pagi, hahaha. Waktu itu, <laughs> di pasar pagi, enak kan? Wah, nah. aku sumpah. Dek, kau ngantuk dah, dek? Eh mana? Aku, aku tadi satu lagi, tapi di motor ya. Iya. Okay. Eh, hey, kau tinggal aja tadi. Kau saya ikut. Ii, ambulan, eh? ambulan, ambulan. <laughs> Mencari yang murah, malah dapat yang paling mah. <laughs> Kemana waknya pergi Oke hey guys Karena abang jatuh, abang udah jatuh, capek beli-beli baju abang. Mau makan dulu Ade, Makan dulu dek Jadi ceritanya Tadi Aku kan Masuk ke toko second ini Jadi aku tawar tadi Tak mau abangnya 80, ya. tak mau dia jadi dia mau 1000 jadi aku mau balik lagi kira-kira dia kasih tak ya apa mukanya judes, apa marah apa gimana ya, tengok aja nanti hmm. tadi kan nawar, terus pergi ya. untuk-untung dipanggil, kan rupanya tak dipanggil nah, nanti balik lagi kalau dikasih, syukur, tak dikasih ya. tuh. <laughs> Anangnya, <nenang sighs> oke, kita tersiap, ya kita tengok ya, abangnya marah berapa tadi? usah celana itu dua? Sari. Sabar kah? Hey, itu, tuh eh, itu tuh di belakang kan? kau celana Selana, nih. Selera satu kan? ah. oh, tadi selera dia tuh tadi. Aku yang panjang. Itu celana tuh, itu tuh berapa, iya, ayo. Ayo. Itu Yang berkaret tuh, Ini loh nih, <laughs> nih, hmm? belakang nah, kau nih. Bukan ini. Cowok, ini cowok, itu cowok, sama warnanya Ini loh itu pendek betul, itu panjang. Ini malah pendek, itu malah panjang. Ah. mulai, yang itu ini yang kecil aku. Berapa kurangnya? Ya udah, nah. Apa? Berapa aku? Berapa kita buat kak? Ah. Bagus. <laughs> Sebutkan Bagus. aja kak. Kau itu aja kak. Kakak sebutkan aku apa? sana ah. tadi satu. Oh. Wow. Ah. Oke, okay, sampai lagi Apa 130? Ini tak mau. nanti ajalah celana ya. Hah? cukup yuk aku. udah kurangi ribu Ah, Baru dua nih Mama nih, kalau tiga pening Pak Abang Sudah Mantap, laris manis Kalau mau belanja tempat Abang nih aja nih Oh ternyata Yang paling ujung marah. Baik, dia ya, tidak marah, dia ramah <laughs> ya. pun, nanti dia marah kembali lagi tidak, nah. Ya ya Bang ya. <laughs> Ini, ya, ya, ya. ini tendanya yang di ujung sekali Dekat jembatan Nah Yo, makasih bang Siapa? Mana yang merah ini ya? Iya Ini ada 40 panel guys 40 panel yang biasa kalau Oh memang akan koncek Baladoni. As asik lagi dari tadi yang <laughs> Aduh di aku. Kau tak ada milih? Bilih, terus kau. Oh, lah, banyak Kak, bonjol Awas lewat, lewat Mobil lewat Ya Kalau guys, akhirnya dapat juga Morotin dia Awas kau lagi kau ya Morotin dia, ada satu lagi situ 25, 25, 25, 25. Belilah baju kau oh. Nanti kau menyesal pula Kalau tak beli aku mau milih gendong anak kau Penat aku Oke. Okay oh, 11 sih. 11 apa? berapa 25 ya. Oh. Enggak lagi lo. iya udah kurang ini. 25. Udah kurang kali, Bu. 15 kek. 15 belum ada. Aku barang baru bongkar belum dapat 15 nih. Oke, guys. Kita boxing hasil kita beli tadi di pasar sekian apa aja yang kita dapat panas-panasan di pasar second jodoh kita dapat tiga kantong unboxing yang harganya 10 guys Oke okay, guys ini dia hanya 10.000 dari neck ya guys hancurkan hmm, asli tuh harganya hanya 10.000 uh. beruntung kali aku beli ini wah tuh belakangnya Pet Ronaldo P. Bahannya tebal. Bahannya tebal, warnanya masih baru, uh. Cinta ini ini unik loh. Asli, guys. Tuh. tuh. Uh, hanya 10.000, aduh. Oma, oh, Oma. Oh, 10.000, guys. 10 ribu Terus ini lagi. nah di sini. Tuh kecilan sama foto. Arsenal. Arsenal nek juga nek-nek Arsenal neck, neck, neck, neck, neck, neck. baju bola neck, neck. Aduh ini loh tuh 10 ribu 10 ribu guys warnanya masih cantik kalau ini sudah lah, ini memang 10.000 tapi aku suka suka karena warnanya masih bagus bahannya tebal bahannya juga tebal lembut capnya juga masih bagus tidak retak-retak hmm. Oke okay. ini 10.000 juga jauh-jauh orang dari NASA dari luar angkasa sampai ke Batam ini cuma sepuluh ribu bukan baju meter hodi yes terjang sepuluh ribu ini. mari kita coba iya cuma sepuluh ribu percaya atau tidak silahkan datang sendiri ke Batam ya tepatnya di Jodo ada lagi satu tempat di apiari. Itu memang super branded apiari batuaji. Next time nanti kami ke sana ya, tapi tidak sekarang. Bu, guys, batangnya oke okay banget kan? Dan aku mendapatkan celana pendek pas kali dengan aku. Ini harganya Rp30.000. Yang ini aku rela untuk balik lagi, unik lo guys. Oke, aku coba langsung ya. Uca. Biarlah. Oke. Okay. Mantap. Udah. Ini guys, aku dapatkan dengan harga tiga puluh ribu rupiah. Gimana guys, murah kan? Warna masih mantap guys. Nah jadi satu lagi guys ini mereknya panel ya bukan panel id ini mereknya panel bahannya hampir sama dengan qlow apa namanya sih <laughs> Uniqlo. hampir sama dengan Uniqlo, tapi lebih tebalan sedikit panel ini ya iyalah belilah terus belilah terus bentang-bentang mau balik kampung beli semua eh kau ya nah, ini buat anakku Uniqlo juga Tuh. hanya puluh 20000 ya Allah aku bawa kau nanti ke toko Uniqlo di Green Mall Batam ya hmm. kalau kau tak percaya mungkin kaget-kaget harganya dia hmm. ya, satu aja dapat blus nah guys ini ya karet Vanessa Angel. Harganya cuma 15.000. ribu. Eh, jadi kalau buat yang penasaran silahkan tinggalkan komen kalian ya, komen kalian sebanyak-banyaknya. Bang, dimana mana tokonya? Videoin tokonya penjualnya langsung. Jadi kalian tinggal tuju aja. 240.000 guys. Kalian bisa dapat bagi yang brend ini banyak.